What's guys kembali lagi bersama gua di channel sederhana orang biasa cidai namanya sebelum masukin game lebih dalam alangkah lebih baiknya kalian tekan tombol like comment and subscribe dan share sebanyak mungkin ya cuy semoga supaya gua makin semangat makin bergairah dan makin gacor di setiap harinya untuk berbagi trik dan info slot gacor di game gates of Olympus ya di sini gua bermodalkan Rp40.000 cuy, langsung aja gua buy di sini cuy, tanpa basa-basi, kita coba buy di awal dulu, apakah ada izinnya? Ayo kita lihat sama-sama ya cuy ya. Yang belum tahu gua bermain di mana, gua bermain di sensa 138, proses depo WD cepat, menang berapapun tetap dibayar ya cuy, situs tergacor dan terpercaya, win rate kemenangannya lebih tinggi dari situs-situs yang lainnya ya cuy ya. Untuk teman-teman untuk kalau bingung untuk mendaftarkan ID atau ri, merasa ribet kalian boleh klik to, atau tekan link yang ada di kolom komentar maupun di kolom deskripsi ya Yang pastinya di kolom komentar supaya sudah tersedia link pendaftaran supaya kalian tidak ribet untuk mendaftarkan ID kalian di sensa138 ya guys ya Oke okay, tersisa lima free spin multiplier kita baru lima aroma-aroma jet jet o kan nih bayan pertama nih cuy mudah-mudahan aja enggak ya cuy ya kembali setengah aja udah mantap jiwa ini yang pastinya untuk menemani kalian menonton video ini jangan lupa kalian ngopi plus ngudutnya braai untuk heaven heaven ya santu santuy nonton video ini ya cuy ya Oke, okay, dari buy pertama cuman mendapatkan 5.000 cuy, kurang lebih 6.000 ya. Di sini gua cuma naikin bet, aktifkan double change ya. Langsung gua manualin 20 kali apakah dikasih comeback kita di sini ya cuy, ayo kita lihat sama-sama. Dan gua sarankan juga buat kalian semua bahwa game ini hanya sebatas hiburan belaka ya cuy, jangan kalian jadikan sebagai mata pencarian jangan kalian jadikan sebagai mata pekerjaan apa bila kalian pengen bermain gunakan uang nganggur ya cuy Jangan menggunakan uang dapur nanti rungkat nanti dimarahin istrinya Kalau menggunakan uang dapur ya cuy ya Oke manis mantap jiwa pecahannya cuy Manjalita bedil kali 10 mantap jiwa cuy 66.000 nih cuy manis Dapatkan Megalodon sini udah nge lagi saldo kita di sini ya cuy ya Gue diam sejenak dulu Gue mau turunin bet lagi kayaknya cuy Mau nge lagi kayaknya ini nih Soalnya udah dikasih comeback, kita coba buy lagi ya, cuy. Ya, mudah-mudahan buy kedua ini mantap jiwa, cuy. Ya, di sini sekitarnya pun tangga, cuy. Ya, biasanya sekitar tangga itu banyak pasti profit Biasanya kalau gua wajah perkalian 9 pertama belum dikasih connect bosku, ya, di belum di combo dia. Ya, mudah-mudahan ada combo yang mantap jiwa di sini. Dan gua sarankan juga untuk teman-teman semua kalau bermain jangan mengikuti hawa nafsu ya cuy apabila ada peluang WD langsung capcus WD ya yang pastinya ya cuy ya. <tuh> gua bermain di Sensata 138 ini sudah terpercaya ya cuy. Ya. Setiap hari gua mendapatkan kemenangan yang signifikan walaupun enggak enggak seberapa gua bisa withdraw terus di setiap harinya ya. Oke, okay, nice mendapatkan tersisa 10 spin lagi di sini ya eh eh salah cuy 6 spin multiplayer udah 10 ya mahkotanya kurang dua lagi bedilannya mantap jiwa cuy tapi comboannya kurang mantap jiwa nih mudah-mudahan tersisa 4 spin ini dikasih mantap jiwa ya di sini udah multiplayer kita udah 18 udah lumayan besar nih cuy kuningnya pecah kasih paham dulu dong birunya pecah kasih paham lagi dong ungu amat cangkir ambilnya pecah kasih paham lagi us ungunya one again enggak luka sih enggak dilu bedil juga hijaunya pecah Oke okay, manis mantap jiwa kombo lagi dong nggak enggak di kombo dia cuy Oke okay, nice last pin ini nice biru ama ini cincinnya boleh cuy mantap jiwa cincinnya bedil dong Usman merahnya ikut pecah juga Usman bedil dong Usman nggak di bedil-bedil sama sekali cuy. cuman mendapatkan 14.000 langsung gua bel lagi di sini ya cuy ya dari tiga kali bank nggak mungkin gak ada profitnya gitu prinsip gua ya. Bedilan pertama connect dong, Anjay. Bedilan kedua connect dong, alas sih ya boy, perkaliannya gede-gede boy. Oke okay, kali limanya mantul, mantap jiwa jam pasirnya one again dong kasih dulu, Anjay nggak dikasih dia cuy. Biru connect kasih paham dulu us, konekin dulu us, Anjay. jangan bedil doang dong tapi nggak konek cuy ini kalau kayak gini cerita nggak profit kita cari kemenangan di luar aja ya cuy ya kalau ini nggak profit gua cari kemenangan aja di luar cuy baru 3000 nih spin sisa lim, sisa empat nih multi player masih udah 10 sih naik lagi multi player kita lagi kasih paham lagi Usman Aduh si Usman kok pecahnya Aduh sempat spin lagi cuy mulai frustasi gua lihatnya Cuy tapi pecahnya mantap ini Cuy nah gitu dong lagi dong allah ya si gue cuman atas perak cuy perkalian udah 20 sisa 2 spin lagi di sini kasih pecah yang mantap jiwa dong us oke yang pasirnya cuy bedilin us Ih, supuntul bedilin dong Bedilin pantai Enggak dibedil juga cuy cuman mendapatkan 20000 kayaknya enggak bagus di dalam cuy. kita coba cocol manja di luar di bettingan 4000 ubat uh, 2400 ya coba gua langsung auto manual 20 kali di sini ya kebleksia cok sumpah cok ya ada rada ngelik juga jaringan kita hari ini ya cuy ya. Sumpah gue si usman semantok, gak dikasih mantap jiwa. Di udahlah cari di luar aja cuy. Connect mantap ya. Manis lagi dong, connect lagi ya. Hmm, mantap perkaliannya udah 17. Gasket oke 17 kali 5 lumayan ya cuy. 100 lebih ya cuy. 87.000, udah nyampe 100-an. kita udah beranjak ya cuy, modal kita cuma 40.000 tadi ya cuy ya main santuy kayak gini aja cuy jangan kalian turbo-turbo quick-quick cuy bahaya cuy nanti sedotnya nggak ada lawan nyedotnya cuy <tuh> Aduh tersisa 8 spin auto lagi di sini cuy ya apakah masih dikasih mantap jiwa kita kita lihat momen cuy ya kalau ada momennya nanti kita coba buy lagi di sini cuy yang pasirnya pecah lumayan withy di 7.000 us bedil us gbleg gbleg gak dibedil dia cok gila sih one oh, again skaternya kasih dulu usman one oh, again cok one oh, again cuy skater gua cuy kasih dulu dong alas ya boi gak dikasih lagi boy, oke satu spin terakhir cuy belum dikasih skater juga kita di sini ya cuy ya gua taikin lagi bednya cuy ya, cari yang gratisan mantap jiwa lagi ya. Masih dengan metode yang sama 20 manual ya cuy ya auto manual ya. Ini pecahnya mantap nih cuy di luar coy, cuman bedilannya aja yang kurang kurang gerang kurang garcep ya pecahannya ya cuy ya. Mudah-mudahan aja ini dikasih gratisan ya cuy. Udah mulainya dot lagi dia ya cuy. saldo kita udah menyusutkan angka 56.000 di sini ya. aduh us kasus us alas ya boy udah ada skater nggak bakalan ada perkalian cuy Usman idih belum juga dapat gratisan juga di luar nggak ada juga bedilannya cuy Skedokus, alas ya boy. Tersisa 4 spin lagi boy di sini boy. Tersisa empat spin lagi boy di sini boy. Apakah kita bisa mendapatkan gratisan di sini boy? Ini cuy, mantap nih pecahnya cuy. Kasih berdil dong Usman. jadi bedil dia juga cok. Nah sudah tiga Oke manis cuy. Sisa tiga spin kita mendapatkan gratisan di bettingan 4800 Mantap jiwa ya cuy. Langsung aja kita klik kita lihat sama-sama cuy mudah-mudahan profitnya yang mantap jiwa cuy 3.000 wih di coy 60.000 coy tambel winnya coy usman bedil dong usman please please please Jeus, 65 6565.000 tambel us eh si kintil jangan danawe 70.000 anjir nah gitu dong bedilan alas ya boy cuman ganti tiga cuy tapi enggak apa, apa cuy ini udah naik ke 200.000 cuy modal kita cuman 40.000 tadi ya cuy ya kita main santu santu aja jangan main gas-gas aja ya cuy ya mudah-mudahan di spin yang kali ini dikasih yang mantap jiwa ya profit yang sangat gede ya cuy ya kita cuman 40 40.000 kalau untuk kalian 40.000 naik 200an langsung aja capcus WD ya, cuy ya gua pasti juga capcus WD nanti anjay 18.000 long Usman kok diam baik anjir ah berdilan gak konek pula anjay diam-diam baik cuman dia coy gila gila gila gila Usman Kintil Usman Kintil enggak dikasih yang mantap jiwa anjir Ih goblok si cuy. Hmm, sisa tiga spin enggak dikasih yang mantap jiwa ya alas ya boy alas ya boy Oke okay lah cuy ya eh. gua udah mendapatkan dua ribu 289.000 di sini di bisa bersama Senza 138 Gua mau izin undur diri, ujung pamit dulu ya. Cuy, ya, kelar spin ini. Gua pamit, dan jangan lupa WD ya, cuy, walaupun gak seberapa ya. Di kulum, Assalamualaikum semuanya, see you next video.